Menemani santai malam kalian saat so, ini Pemimpin akan menyuguhkan info-info menarik dari idola kesayangan kita Di kabar pertama perselamat kita awali dengan cedukan kembali yang membuat kita semakin bahagia Ketika melihat baby L sudah pinter naik tangga Wow, sambil diperhatikan tidak dipegangin oleh bunda Lesti bbl dari bawah sampai atas, masya allah sudah pinter naik tangga nih persahabat. makin gemes, makin sulit, makin ganteng. mudah-mudahan selalu menjadi penyemangat dan menjadi kebanggaan kedua orang tua. amin. postingan ini pun diunggah kembali oleh akun sandal putih Bilar kita lihat juga persahabat kalimat caption yang ditulis di unggahan ini. Masya Allah, abang, kamu pintar dan berani banget, naonti bangga Wah, warga Konoha pasti bangga banget nih Melihat BBL yang pintar banget, tersahabatnya Bisa naik tangga dari bawah sampai atas, Masya Allah Kita lihat juga, begitu banyak komentar Komentar positif yang diberikan oleh Leslar lovers. Di antaranya teriakun Sanirin Ali Masya Allah, na, pintar banget sih Sayang udah pintar naik tangga, Masya Allah banget, tersahabat ada juga tanggapan dari Alams mengatakan Masya Allah jagoan kecil ini tiap hari nambah terus kepintarannya Bikin panda dan fansnya makin senang dan bangga pastinya Wow. Ada juga bersama tanggapan dari akun Vivi3 Masya Allah udah bisa naik tangga sendiri Sama kayak ajaran papa waktu itu ya Nah Masya Allah banget Kita makin bangga, makin bahagia ketika melihat BBL Semakin hari menambah kepintarannya Masya Allah Selanjutnya persahabat kita lihat juga di uangin kameri Baru saja kameri persahabatnya mengunggah video Bunda Wasti Saat mengendarai mobil mewah di Bali Mobil berwarna biru Nuansa yang sangat indah Dan perhatikan juga outfit Bunda L Masya Allah makin cantik makin keren Luar biasa idola kesayangan Mudah-mudahan ada kejutan Ada kabar baik yang diterapatkan dari idola kesayangan Makin keren aja Ketika mengendarai mobil Mewah sendirian di Persibadia. Luar biasa Kita simak juga kalimat Ucapan terima kasih dari Kak Mary. Thank you anak cantik dan baik hati Lesti Kejora Buat kalian semua yang mau rental mobil di Bali Jangan lupa ordernya di Drive Me Bali Itu persahabat ya Masya Allah Bunda Lesti Keciara aja, ikut berkomentar dengan menuliskan kalimat Masya Allah di postingan ini Makin bangga, multi talent banget nih Bunda Lesti Keciara, keren Kita lihat juga bersama selanjutnya Ada tentunya komentar yang diberikan juga dari akun Kak Andi kita lihat persahabat kalimat komentarnya Anjay, cucok Meong katanya itu <laughs> Ini cute banget Dan kita lihat juga tanggapan dari Haniris Asli wanita satu ini benar-benar jiwa petualang dan berani eksplor Dari seorang gadis desa menjelma jadi wanita berkelas dengan segala ketulusan dan kebaikannya Mantap, ini keren banget nih persahabat Jiwa petualang dan berani eksplor ini wanita hebat, wanita tangguh Keren banget untuk Bunda Lesti Kejora Kemudian kita lihat juga bersahabat selanjutnya Ada informasi dari Ayah Kejora Perhatikan persahabat Dari Lesti Lovers Bogor Kumpulan rutin bulanan Lesti Lovers Bogor Tanggal 12 Februari 2023 Mulai pukul 9 pagi Persahabat ya, lokasinya di Ciomas Harapan Masya Allah, mudah-mudahan acaranya lancar Makin kompak, makin solid untuk Lesti Lovers Bismillah, mudah-mudahan Next bisa tentunya kumpul kembali bersama Bunda Lesti Kejora Dan kita selalu menantikan kejutan Selalu menunggu kabar baik mengenai single-single dan karya-karya Lesti Tunggu saja dan doakan yang terbaik